Oke so guys, balik lagi bareng gue dan Endermolana di game counter side dan sekarang counter side ini sudah ada versi voice jepang voice jepun voice jepun, dub jepun atau seiyuu jepang tapi nggak semua, hanya beberapa orang baru nanti seiring berjalannya waktu itu akan di update ya eh. oke, okay, seperti contohnya di sini ini hmm. <laughs> <laughs> <laughs> aduh ternyata boleh juga nih suara Yominah oh. oh ini ada suara yang belum ya eh. enggak semua suara ya Oke, okay, di sini kita langsung saja Kita mau nggak juga siapa anaknya. Tapi bagus sih. Ya. Ini jadi pasaran, ya. menjadi pasar supaya Gemini lebih laku ya. Apakah Hilde udah? Oh Hilde belum. Ini Sayun juga belum. Ya. Oh udah oh, berarti Operator-operator yang default eh. ya Ya operator-operator default Nih Mungkin sesuai update Di server jepang Ini kan karakter baru nih di sana masih belum muncul nih. Jadi sesuai Ini Gaiyun kan udah ada ya Gaiyunnya Okay. Ini karakter baru. Nudah tadi. Nih. No, belum. Baktir. ini suaranya kayak bisa genser. Ini juga belum. No, ini juga belum 気が緩ん <sukiller> hmm, GM nya agak kebesaran このオッケー、 apa kah, Belum. juga Belum. Juga Belum. Pas itu tadi kayak mie oke juga. Suruhin aku. それから体調も私になる Yes, oke okay, gratisan tidak ada oke okay. wadah oh, ada hilde ada yuna juga ya ini yuna gua belum punya oke okay, kita coba satu kali satu kali mungkin ya habis itu baru dua puluh kali ini katanya ini ministra bagus di segala medan ya pvp dan vvp vvr juga yang 47, 48 Sikit. 49 apakah ada robot? tidak 50 ya. 50 teori teori teori kita pencet dulu ya bang ya, bosen bercahaya. satu dua tiga empat lima. oke, teori 50 ya. maka ada robot tidak mungkin. kita coba multi ya oke okay. are you ready guys iku tuh. nih nirunjan ini Kita coba kali ya, kita coba di sini ya. Oke, kita coba di sini. Aja. Kita coba iprit, iprit juga bagus nih. Pada bunyi-bunyi ya, ada suara-suara ya. Kita lihat nih. siapa だった。一生に語ら <laughs> tujuh puluh kali ya satu kali lagi ya. ini kita all out saja lah cuy masih belum dapat. belum dapat emas emasnya satu kali lagi kali ya yalah bro ayo bro oke okay. Masih belum ada juga. Lampas juga ya Oke okay, kita single-single lagi Masih belum Oke okay, oke okay, oke okay. oke, keluar keluar keluar keluar ganti ganti ganti ganti let's go let's go nah, ada suara Oke okay. itu kali lagi sebelum eh2 banner Masih, 94. masih belum ada untuk memastikan hal ini, saya telah dikirim ke sini. Saya terakhir dari yang terakhir ya kali cuk sampai ini cuk rek let's go go <tong> kira anjir padam <tong> gak dapet nih orang nampas lah Yesus Kristus Oke, lanjut di sini saja. Udah melepas prestasi. Ya. Ternyata ampas di sini ya. Ini benar-benar ampas. Dah. Mungkin hanya itu saja dari video kali ini dan sekaligus review voice Jepangnya juga, oke? Okay? Nah itu saja, gua dan Termelana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wuh, sedah. dah dihabis kan, nggak dapat dan buat bener lah ya kan. Ngo, okay. <tuh>